Wow, jadi ada kapal hantu ya dari Malaysia, guys! Wow, saya baru tahu ini dan saya mau dengar. Kalau teman-teman nggak request, saya mungkin nggak bakalan tahu ini, gitu kan? Nah, ini dari Zairi Channel. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya. Linknya ada di deskripsi. Oke, langsung saja kita play videonya. Let's go! Oke. Okay. Kalau teman-teman uh, pengen informasi berkenaan dengan tentara ya langsung saja di-subscribe ya Bang Zaidi Channel. Kapal bantuan Azelery Punggemas 5 dan 6 okay. adalah kapal bantuan pengiring yang dikehendaki mengiringi perjalanan kapal-kapal dagang milik Malaysia melalui perairan antar bangsa, terutamanya di Teluk Eden satu ketika dahulu. Ia diwujudkan untuk operasi op faja Bagi membentras kapal-kapal Lanun okay. Yang cuba menawan kapal dagang Kapal dagang Malaysia diiringi oleh kapal TLDM sendiri ke Teluk Eden, Di mana serangan Lanun berlaku hampir setiap hari di perairan terbabit oh. Namun TLDM tidak dapat terus menerus mengiringi kapal dagang Kerana masalah kekurangan aset Bagi tugasan lain di Malaysia uh -huh. Dalam masa yang sama MISC tidak mahu risiko penawanan bunga laurel berulang kembali okay. dikatakan dalam undang-undang antarabangsa kapal-kapal dagang tidak dibenarkan membawa senjata sendiri biarpun untuk mempertahankan diri jika dibawa ia hanya boleh melalui laut antarabangsa sahaja dan jika ia okay. memasuki perairan negara berdaulat, senjata tersebut akan dirampas dan ah. beberapa tindakan lain akan dilakukan akhirnya MISC bersetuju untuk mengubah suai bunga emas 5 dari kapal pengangkut kontena ...menjadi kapal azzleri okay. bagi kegunaan TLDM. Oh. MISC berhak dengan kerjasama tentara laut di Raja Malaysia TLDM dan majlis... Oh, oke, okay, oke, okay. baru tahu. Berarti ini pertamanya adalah kapal dagang yang dijadikan kapal tentara jadinya ya. Angkatan laut seperti itu ya. Bunga Mas 5 ini, oke. Okay. Keselamatan negara MKN telah berjaya mengubah suai kapal kontena bunga Mas 5 kepada kapal azzleri TLDM bagi tujuan... Mengiringi dan melindungi kapal-kapal MISC Yang okay, melalui Keluader okay. Bunga Mas 5 sebuah kapal kontena bersaiz 699 TEU Merupakan kapal dagang pertama di Malaysia Yang diubah suai sebagai sebuah kapal zeleri TLDM okay. Projek pengubah suai kapal Bunga Mas 5 telah diusahakan Berikutan insiden rampasan dua kapal MISC Iaitu Bunga Melati 2 dan juga Bunga Melati 5 TLDM okay. dan MKN telah bekerjasama menyelesaikan kedua-dua insiden tersebut. Sejak insiden rampasan Bunga Melati 2 dan Bunga Melati 5, TLDM telah melancarkan Orb faja, iaitu misi menyelamat mengiringi serta melindungi kapal-kapal MISC okay. yang melalui Teluk Eden. TLDM telah menghantar 5 buah kapal iaitu Kedi Likiu, Kedi Sri Indrapura, Pura, Kedi Mahawangsa, Kedi Sri Indra Sakti dan Kedi Hantuah. Dalam menyokong misi oh. tersebut okay. Melalui pengoperasian Bunga Mas 5 Kapal ini telah dikenali sebagai Kapal Azuleri TLDM Bunga Mas 5 Bunga Berdasarkan undang-undang antarabangsa Kapal Azuleri adalah kapal Selain dari kapal perang yang dimiliki Atau di bawah kawalan Pemerintahan tentera Ianya dioperasikan oleh kerajaan Dan diberi keistimewaan Sovereign Immunity Kapal Azuleri TLDM Bunga Mas 5 Dianggotai oleh kru MISC Dan anggota tetap ATM Okay. Kesemua kru MISC telah diserap sebagai anggota pasukan simpanan Sukarela TLDM ISS TLDM Dan telah okay. menjalani latihan asas ketenteraan Kru MISC akan menjalankan urusan navigasi dan senggaraan terhadap kapal okay. Manakala pegawai dan anggota TLDM yang berada di kapal pula bertanggungjawab Bagi semua operasi yang melibatkan keselamatan Bagi MISC, projek pengubahsuaian dan pengoperasian bunga emas lima membuktikan komitmen syarikat tersebut terhadap keselamatan para pekerja ah, benar, serta kapal-kapal MISC terutama dari segi ancaman lanun yang semakin ah, meningkat okay. juga membahayakan operasi MISC di Teluk Eden. Bunga okay. Mas 5 berupaya beroperasi dalam kelajuan lebih 17 knot kapal azilleri ini turut dilengkapi dengan hangar bagi menempatkan helikopter superlin dan juga boot tempur milik pascal TLDM untuk melaksanakan okay. operasi defensif mahupun ofensif jika diperlukan ia sesuai untuk berhadapan dengan lanun yang berskala besar malah wow. turut mengoperasi RPG bagi menawan kapal selain senjata AK-7 Kejayaan Malaysia melancarkan Bunga Mas 5 menarik perhatian dunia bagi ancaman di Teluk Eden Syarikat okay. penghantaran di dunia tertumpu untuk menggunakan khidmat MISC bagi khidmat servis penghantaran kapal sedia maklum bahawa MISC antara 10 syarikat perkapalan terbesar di dunia telah berjaya meningkat keyakinan pengguna terhadap MISC Malahan ketika konvoy kapal dagang Malaysia memasuki Teluk Eden bersama kapal okay. Bunga Mas 5 Kapal-kapal dagang dari negara lain turut serta menyertai konvoy terbabit oh. Kehadiran Bunga Mas 5 menggerunkan lanun-lanun yang berada di perairan Teluk Eden. Gelaran kepada Bunga Mas 5 sebagai ghost ship ataupun kapal hantu kapal Tidak hantu, asing kan. bagi lanun-lanun di sana Kerana kapal tersebut mempunyai anggota komando seperti Pascal, Jijiki dan Pascal oh. yang sentiasa memerhati kawasan laut dan Keren. dibantu oleh helikopter Fennec milik TLDM. Selain itu, sukarelawan TLDM turut membantu di atas kapal Bunga Mas 5 hmm. dan kapal dagang yang lain. Keupayaan cegah rintang ini berjaya dan Bunga kapal memerhati. Bunga Mas 6 pula dilancarkan selepas itu. Kini kapal Bunga Mas 5 dan 6 tidak lagi beroperasi seperti oh, biasa okay. Tahap ancaman di perairan Teluk Eden telah berkurangan apabila beberapa negara telah mengambil tindakan agresif oh, Bagi okay. menangani ancaman Lanun Bagi TLDM, konsep pengoperasian kapal azilleri TLDM Bunga Mas 5 merupakan salah satu komponen penting Dalam merealisasikan hasrat dan impian negara khususnya Angkatan Tentera Malaysia Yang okay. mengamalkan konsep pertahanan menyeluruh Hamruh okay. seperti yang terkandung Di dalam dasar pertahanan negara Kapal Bunga Mas 5 dan Kapal Bunga Mas 6 Itu telah dibina oleh Marine and Heavy Engineering sendiri yang Berhad MMHP Iaitu anak syarikat MISC Di limbungan kapal MMHP Pasir Gudang, Johor, Malaysia Kapal Azaleria ya? Bunga Mas 5 Masih menjalankan tugasnya sehingga kini Namun okay. di dalam misi yang berlainan Aha. Sumbangan bunga emas 5 dan bunga emas 6 juga sangat besar di dalam eskom Oh wow, ini kru kapalnya ya guys ya Masya Allah Oke okay guys sudah selesai videonya dan itulah tadi ya Kapal hantu gosip ship Malaysia guys saya baru dengar ini dan kemarin kita pernah istilahnya mendengarkan ya kan Kapal perang ataupun kapal bisa dikatakan ya kapal perang di Asia Tenggara terbesar Dan Malaysia juga masuk di dalamnya seperti itu guys Dan ternyata ya kan ada misi khusus di sana agar supaya pedagang-pedagang ataupun para kontainer kontainer ya kan yang melalui laut Eden Nah disitu banyak istilahnya di ataupun dijarah dan lain sebagainya maka gosip Malaysia ini membantu itu dan sampai sekarang sudah lumayan aman karena negara-negara luar juga sudah mengambil tindakan seperti itu dan mungkin bisa diawali dengan gosip Malaysia ini guys ya kan jadi yang istilahnya Memberikan awalan, memberikan perlindungan pertama kali adalah gosip daripada Malaysia. Ini guys, keren banget! Oke, okay, kita akan membaca sedikit komentar-komentar di sini, guys. Saya pengen tahu apa sih komentar-komentar orang di video ini, gitu kan? Tak perlu kata-kata apa-apa Memang best Memang hebat macam tuh. Alhamdulillah ya Allah Hebat sungguh tentara Malaysia Saya bangga menjadi rakyat Malaysia Oh tentara Malaysia memang terbaik Tak perlu nak tunjuk itu dan ini Cukup bukti yang nyata Dan fatar dah terbukti Oke, okay. Satu dunia dah tahu kehebatan tentara Malaysia Aku bangga menjadi uh, rakyat Malaysia Semoga Allah subhanahu ta'ala Sentiasa menjaga negaraku. ku Amin Malaysia kor hebat bangga jadi anak Malaysia terbaik Malaysia bangga jadi anak Malaysia harap selepas PRU 2022 ini pemerintah dapat mengubah landscape aset ketentaraan negara supaya jadi lebih baik ya kan Malaysia Malaysia Malaysia salam dari 01 Oke banyak sekali komentar-komentar di sini guys, Tania ATM bangga dengan kejayaanmu ya kan Alhamdulillah, tanah tumpah darahku oke. Okay. Terbaik tentara di Raja Malaysia demi negara sanggup berkorban nyawa setiap bakti demi negara kita. Ya, semua saya kira istilahnya, tentara-tentara yang ada di negara itu pastilah berjuang, ya kan? Bertaruh nyawa untuk memperjuangkan, ya, untuk istilahnya mengamankan sebuah negara itu seperti itu, guys. Oke, okay, mungkin itu saja video kali ini, guys. Ini agak-agak mampet hidung saya, ya kan? Akhir akhir ini di sini sering hujan jadi kalau saya itu alergi dingin jadi kalau hawanya dingin pasti akan mampet hidung ataupun sel macam itu oke okay, terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa guys untuk like share komen dan subscribe di channel Zairi channel guys dan sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.